Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bang Mimin akan tentunya memberikan vitamin-vitamin bahagia para sahabat ya Seputar Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya kita lihat aja para sahabat ya, di sini ada sebuah unggahan spesial banget Ketika tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Di vlognya Raja TV para sahabat ya Ini momen semalam tentunya wawancara bareng Tentunya idola kesengan kita Persahabat ya tidak Lesti dan Rizky bilang Membahas gaun Tentunya yang dipakai Priwet persahabat ya Ketika memakai adat minan nih Wah ini luar biasa sahabat ya Tentunya Dede Lesti diberikan Tentunya oleh desainer terhebat dan Ternama di Indonesia Kak Gugi Nugroho persahabat ya Untuk menyiapkan baju gaun priwet lesti dan Rizky Bilar kita tentunya persahabat penasaran melihat gaun ada Sunda yang dipakai oleh Dede Lesti dan Rizky Bilar ya mudah-mudahan secepatnya bisa di up nih tentunya ada Sunda ala ala Dede Lesti persahabat ya pasnya bakal keren dan bakal tampil sangat cantik banget yang memakai baju gaun ada Sunda. Dan selanjutnya persahabat ini ada momen spesial bahagia banget nih Tentunya ketika diwawancara Lesti dan Rizky Bilar menunjukkan keromantisan Ya persahabat, kita lihat aja Salvo sama tangan dedek Lesti yang tentunya memegang erat tangan Rizky Bilar Persahabat ya aduh bikin gemas Bikin iri para haters tentunya persahabat Ya melihat keromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar dan juga persahabat jika kita lihat di kelakuan Rizky Bilar Ini tentunya selalu memberikan Suguhan vitamin bahagia persahabat Yang mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan juga malam hari ini kita mendapatkan Kejutan bahagia persahabat ya Tunggu saja info dan kabar terbarunya Mudah-mudahan kita mendapatkan Langsung vitamin dari Lestida Rizky Billar. Ini informasi di malam hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.